Ya, selamat malam teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memperdengarkan lagi satu eh, percakapan antara saya dengan Ibu Jamalia ya yang menuduh bahwa orang Kristen penyembah berhala, kiranya menjadi berkat Sorry, orang Yahudi sampai sekarang masih menanti-nanti kedatangan anak manusia itu, kedatangan Mesias itu yang mereka menjadi masalah dengan orang Yahudi, mereka hanya menolak bahwa Yesuslah penggenapannya mereka sampai sekarang masih menunggu-nunggu buat dari nabi-nabi itu. Mereka masih menunggu-nunggu padahal yang mereka tunggu itu sudah bahkan naik ke sorga. Itu yang tidak kamu ketahui, Mister Agis. Memang nah, iya, Yes mengatakan penghakimanku adil atas izin dari Bapak. Tetapi Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah mem memberikan penghakimannya itu seluruhnya kepada anak, oke? Okay? apa yang dilakukan bapak itulah yang dikerjakan anak apa yang di apa diperbuat bapak itulah yang diperbuat uh, anak aku dan bapak adalah satu oke okay? itu dia aku dan bapak adalah satu kuasa ilahi itu ada pada diri Yesus yang manusia ada diri pada diri Elohim yang Allah bapa karena Allah bapa itu telah datang menjadi manusia itu maksudnya oke okay? tuduhanmu itu nggak ada Ya, enggak akan masuk kepada kita-kita karena apa yang kamu katakan itu semuanya hoax. Fazuli itu punya keluarga, punya anak, punya istri, ya kan? Rumah tangganya adem-adem aja. Jadi, kalau kamu ya cerita seperti ini, ya bagi kami itu enggak ada ini, gitu kan? Itu kan semua, semua yang kalian katakan itu semuanya hoax. Berdasarkan teman-teman kalian yang sesama menggunakan mengatau tahu mengamalkan filipi 1:18. Jadi tidak ada benernya. Siapa sih yang nggak tahu pasal? Ya kan? Cuma orang-orang macam kalian ini mesti penyesat-penyesat ini yang suka nebar hoak, terutama kamu ular guda. Iya, yeah, sori ketiduran, ngantuk, ngantuk banget ketiduran aku apa sih bunya jamalinya? apa sih bu Jamalia? aduhnya angkal aja kapan sih bu? mau tobatnya bu? terima Yesus sudah bu masuk surga bu daripada kayak gini nyembah siapa coba ya apa sih ibu sembah itu ada juga enggak ya ilah halusinasi doang bu. bu ayo bu ayo bu tobat bu terima Yesus bu biar ibu masuk surga ibu biar dia selamat bu terlepas dari kutukan api neraka bu ayo bu, mari bu mari bu mari bu, mari, bu. Seharusnya kalian itu yang bertanya kepada diri kalian, apakah ada jaminan dari Tuhan kalau yang menyembah kepada anak manusia itu masuk ke dalam surga? Silahkan, kamu bawa dalilnya ke sini. Saya tunggu. <gifat> Justru jaminan dari Tuhan kan itu iya, pasti yang menjamin itu sudah naik ke sorga, yang menjamin itu pernah datang ke dunia, yang menjamin itu melakukannya, membuktikannya. Oke, okay? dia membuktikannya, dia menubuatkannya, dia telah melakukannya, dia mencatatnya dalam sejarah, dan semua persyaratan untuk menyatakan bahwa pernyataannya janjinya itu iya, tepat dan amin telah dilakukan, telah ada buktinya. Oke, okay? telah tercatat, enggak kayak di ibu apa sih, Bu, yang Ibu kejar, Bu hari aku tanya bu apa sih bu yang bu kejar sampai sekarang ibu tidak bisa menunjukkan tuhan ibu itu siapa sih gitu loh allah ibu itu siapa sih ibu nggak tahu kan bagaimana dia apa dia dan bagaimana mengatakan dia maha kasih tapi apa kasihnya mengatakan dia maha kuasa apa kuasanya mengatakan dia maha ada apa adanya nggak ada satupun pernyataannya itu yang terbukti bu semua kan cuma omong doang bu katanya katanya katanya itu kan berawal dari ketika muhammad Sangat mengaku bahwa dia dapat wahyu sampai dia meninggal dia tetap mengatakan dia dapat wahyu tapi wahyunya mana bu? Enggak sama loh bu dengan Tuhan saya bu. Tuhan saya saya itu penuh dengan pembuktian bu, penuh dengan konfirmasi yang jelas. Tuhannya ibu cuma katanya katanya katanya katanya yang beginian yang ibu belain terus terus ya ampun. Di mana dikatakan? Ya di mana ayatnya dikatakan kain itu Kristen itu penyembah. Ya kepada Yesus selamat dan masuk surga di mana jaminannya? Sampai saat ini tidak ada satupun di dalam Bible kalian bahwa Kristen itu punya jaminan dan masuk surga. Buktikan dong. Kalau kamu merasa selamat, ya kan? Merasa apa yang kamu lakukan ini benar? Menurut pengajaran para Nabi silahkan buktikan di mana dalilnya Kristen itu masuk surga? Simpel pertanyaanku, nggak kemana-mana. Masa ibu bilang kami penyembah berhala bu Berhala itu apa sih bu Ibu nggak tahu artinya berhala Berhala itu kan menyembah apa yang ada objeknya bu Yang zat bu Yang ada Yang kelihatan Yang bisa dijama Yang bisa dilihat Yang bisa dipegang Yang bisa diputar-putar Ada objeknya Seperti batu Seperti gunung Seperti pohon Diputar-putar Disembah-sembah Disembah sujud Ditambah tangis-tangisin untuk datang kepada penyembahan berhala itu ya cuci kaki cuci tangan pakai seragam pakaian gitu loh lalu orang-orang yang penyembah pagan itu bu mereka tuh memasukkan ritual seks ke dalam peribadatan mereka ibu baca deh apa itu ciri-ciri orang penyembah berhala ya kan Ibu kan ada itu ritual sek ada sunnah rasul ada surganya juga sorga yang suruh surga sek gitu loh puasa ya makan puasa senin kemis puasa tidak makan ya pantang makan ini pantang makan itu Berkiblat nah itu kan semua kan ritual-ritual orang penyembah berhala bu kalau ibu pergi ke dukun semuanya ada itu bu dukun bilang kamu jangan ngadep sini jangan ngadep ke kain jemuran ya kan kamu puasa senin kemis Mies. Nih, kamu baca nih mantra-mantranya nih, gitu kan? Terus nih, kamu pegang nih, bendanya nih, kamu sujud di sini ya? Gitu, itu yang namanya berhala. Sedangkan satu pun dalam ritual-ritual penyembahan berhala itu enggak ada satu pun yang kami miliki, Bu. Kami tidak berkiblat, kami enggak cuci kaki, cuci tangan, kami enggak, enggak eh, apa, enggak puasa, Senin, Kamis, kami enggak baca-baca mantra, enggak ada, Bu nah sekarang kan sudah bangun ya kan sekarang saya sertakan dalilnya di lukas 22 kalau nggak salah di ayat yang ke atau ya Yesus itu kan berdoa kepada Allah eh 3639 empat 40 saya lupa berdoa kepada Allah bukti di Matius 11 ayat 25 Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, ya kan? Itu ada dalilnya. Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Nah, jika Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, Yesus ini Tuhan di mana? Nah, ini silakan Ibu jawab, ya. Sertakan dalilnya, Bu. Silakan. Kalau ada gimana? Hah? Kalau ada hadisnya gimana? Ayo. Kalau ada dalilnya gimana? Kamu ini kamu yang lantur aja Kamu buktikan saja lah kalau Kristen itu selamat Gitu aja kok repot Gimana Jerman Yesus Menyatakan Kristen itu masuk surga Halo ibu tiwamena Selamat sore Jumpa lagi di sore hari ini Bagaimana pertanyaan saya kemarin kita lanjut Adakah Tuhanmu mereshi apa merestui agama Kristen di ASEAN adakah Tuhan Tuhan Yesusmu merestui agama Kristen di ASEAN ataupun Tuhan Yesusmu melarang membawa agama Kristen di ASEAN bagaimana itu adakah ha? Adakah Tuhan Yesusmu merestui agama Kristen di Asean? Tolong, ayubi uh, oh, kamu menyeleweng. Kamu seleweng. Eh, hey, Yesus sudah berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada Bapa. Oke, okay? jangan seleweng, seleweng, seleweng tidak ada penulisan yang mengatakan Yesus berdoa kepada Tuhannya maaf ya kamu seleweng seleweng seleweng fitnahan basi fitnahan basi ya Coba sekarang kamu jelaskan ya sekarang kamu jelaskan eh pertama kali wanita Haid menurut Kristen itu seperti apa ya sertakan dalil ingat sertakan dalil ayo silakan. Oh sudah jelas anda ini melakukan ritual menurut pengajaran manusia apa yang kalian lakukan selama ini itu sama juga anda menjadi penyembah berhala karena apa karena anda telah menyukurkan Allah dengan yang lain jadi Yesus itu adalah berhala yang berwujud manusia jadi kamu mau ngomong apa adakah keselamatan bagi orang-orang yang menyembah kepada berhala Adakah keselamatan bagi orang-orang yang tidak melakukan sabda Yesus? Sedangkan Dia sendiri adalah nabi. Barang siapa yang mendengarkannya itu sama juga ya, dia mendengarkan perintah Allah. Bukankah Dia jalan untuk menuju kepada Sang Bapa? Bagaimana kalian bisa dikatakan kalian ini selamat kalau apa yang kalian imani saat ini atau kalian lakukan menurut pengajaran manusia? Ayo Jawab, ada tidak jaminan itu? Ibu Jamalia yang namanya agama berhala itu mereka melakukan ritual penyembelihan hewan-hewan, penyembelihan, pemempersembahkan darah. Oke, okay? Mereka melakukan acara putar-putar dalam satu objek, mereka putar-putar, mereka berkiblat. Oke, okay? mereka puasa, mereka uh, apalagi? Ya itu dia, itu semua ajaran-ajaran berhala itu, ritual-ritual penyembahan berhala itu tidak ada pada tempat kami. Bahkan berkiblat pun tidak ada. Oke? Okay? Lalu kenapa kamu mengatakan kami yang berhala? Kamu tidak, sedangkan semua ritual penyembahan berhala itu ada di tempat dirimu. Penyembah berhala ibu, bagaimana ibu bilang? Apa kriteria penyembah berhala? Bagaimana ritual penyembah berhala itu bu? Berhala itu kan menyembah objek bu, emang ibu gak pernah nonton orang nyembah-nyembah berhala? Ada batu gede itu, disembah-sembah kan, diputar-putar, disembah sujud, sembah-sujud, nah itu berhala kan bu? Emang ibu gak pernah lihat orang kau di dalam penyembahan berhala itu Mereka potong-potong hewan, potong-potong korban gitu Darahnya diambil gitu Lalu ada ada mantra-mantra, baca-baca mantra gitu Misalnya bin ya, ayat-ayat sucinya dibaca-baca bagai mantra gitu kan Penyembahannya kan pakai-pakai pakaian gitu Nanti aku, aku unjuk deh bu, cara penyembahan berhala yang bener-bener jelas itu loh Pakai pakaian-pakaian, pakaian penyembahan, muter-muter, nangis-nangis Di satu objek, objeknya itu diputar-putar kan bu Dikiblat kan Bu Kalau mereka berpuasa sebelum masuk ke dalam acara penyembahan itu Mereka berpuasa Mereka cuci kaki, cuci tangan Kan ada semua di Ibu Mau Ibu saya lihatin bu Cara penyembahan berhala Ada semua Ladi kami Ibu dong, berhalanya gimana Apanya yang berhala Bu Enggak ada nggak ada dari situ yang kami lakukan, Bu. Kami tidak berkiblat, kami tidak potong-potong hewan setahun sekali. Ambil darahnya, darah tersuruh setahun itu kagak ada, Bu. Kami tidak puasa-puasa, tidak pantang ini, pantang ini, tidak cuci kaki, tidak cuci tangan, tidak berkiblat, tidak tidak putar-putar. Mana ada kami kayak gitu, Bu? Bagaimana sih Bu, nih? Itu namanya uh, buruk muka, cermin dibelah yang ada di Ibu, di orang lain disangka-sangka. Aduh. Terserah ibu uti sajalah Mau mengartikan kayak gimana ya. Nah sekarang saya ulang Dan sekarang akan saya bacakan ayatnya Matius pasal 11 ayat yang ke 25 Pada waktu itu berkatalah Yesus Yang berkata siapa bu? Yesus Apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan, Langit, dan Bumi Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak Dan engkau Dan Saya ulang Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak Dan orang pandai Tetapi engkau nyata Nyatakan kepadanya Kepada orang kecil Saya ulang Bu Pada waktu itu berkatalah Yesus Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan, Langit, dan Bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil Ingat, di sini Yesus berkata Yesus bersyukur kepada Bapak sebagai Tuhan Langit dan Bumi Ingat, Tuhan Langit dan Bumi itu bukan Yesus Tapi Bapaknya ya Bapaknya itu bukan manusia Bapaknya itu tidak terlihat Bapaknya itu suaranya tidak terdengar Bapaknya itu tidak pernah mati ya kan? Nah sekarang langsung kepada intinya saja Jika Yesus bersyukur kepada Bapak selaku, se, se, se, selaku Tuhan langit dan bumi Pertanyaannya adalah Yesus Tuhan di mana? Silahkan dijawab Jadi kalian itu ya tidak merasa berdosa ya Tidak merasa kalian melakukan sebuah kesyirikan jika kalian menumbalkan manusia Menumbalkan utusan Tuhan ya, Yang kalian salib Dan dia mati mengenaskan jam 3 sore Dan dia dijadikan terkutuk tergantung di tiang sarup Sesuai dengan Galatia 13 Begitu maksudmu Jadi apakah yang kalian lakukan itu adalah benar? Apakah yang kalian lakukan itu selama ini Merupakan ajaran para nabi? Nabi siapa yang mengajarkan itu saya tanya? Oke nah kamu gak mau dikatakan kamu itu pem pemuja berhala Ya, tapi apakah layak manusia Dijadikan tumbal ya kan? Dijadikan Tumbal untuk menembus dosa kalian Dan menjadikannya terkutuk dengan di tiang salib sesuai dengan Dala 13 Apakah seperti itu yang dikatakan Itu ajaran wajar begitu. Ya penembusan dosa Dengan darah dengan menumbalkan manusia itu Adalah ajaran yang wajar Menurut siapa saya tanya? Adakah nabi yang menyatakan seperti itu Terutama nabi-nabi Israel lah wajar sih bu kalau binatang itu disembelih wajar yang nggak wajar itu kalau menjadikan manusia sebagai tumbal contoh agamanya ibu menjadikan manusia sebagai tumbal dengan alasan penebusan dosa itu ajaran iblis bu paham nggak apa yang kalian lakukan selama ini itu jelas pagan ya kan, termasuk penebusan dosa dengan darah ya kan, itu juga termasuk pagan mempercayai Tuhan yang kelihatan itu jelas pagan dan apakah itu bukan berhala saya tanya coba, apakah itu pengajaran para nabi-nabi terdahulu terutama yang diajarkan oleh Yesus kembali lagi saya tanya kembali lagi kepada pengajaran para nabi. Apakah orang yang benar itu? Yang dikatakan yang dikatakan di sini orang yang benar itu tidak mengikuti ajaran para nabi itu bisa dikatakan benar dalam artian dia beribadah, beragama dan beriman. Ayolah, ah, berpikir sedikit. Yesus itu bukan berhala menurutmu. Jadi, Yesus itu bukan berhala menurutmu di rumah ibadatmu ya itu patung-patung banyak berselioran itu bagaimana apakah itu tidak termaksud atau tidak termaktub bahwa kalian ini menyembah kepada berhala Anda baca lagi lah kita perjanjian lama ciri-cirinya kan dikatakan siapa yang menyembah berhala Iya atau tidak atau perlu saya kutip dalilnya? maaf ya Bu kami tidak ada patung di gereja saya ya di gereja saya tidak ada patung saya tidak pernah menyentuh-nyentuh patung dan ada ada patung dalam dalam uh, gereja saya ya mungkin itu di, di gereja yang lain ya maaf jadi ibu salah salah sasaran Nah sekarang ibu mengatakan Apakah Yesus itu adalah berhala Sekarang saya mau tunjukkan bu. Berhala apa bu Apa ibu Apa berhalanya bu Ketika dia sudah naik ke sorga Dan akan datang lagi Untuk melempar ibu ke neraka Dia sudah di sorga loh bu dia di, eh, Ketika dia naik ke sorga Malah turun dan mengatakan Bahwa Yesus yang ibu bilang berhala Itu akan datang lagi Untuk melempar ibu ke neraka Apanya yang berhala bu Ibu mengatakan bahwa kami menyembah manusia gitu Manusia mana yang kami sembah bu Itu naik ke sorga dia itu bu Tidak ada di bumi ini yang yang yang sem, yang tidak ada jasadnya itu selain daripada Yesus sendiri. Masa yang kayak gitu Ibu bilang cuma manusia? Aduh, Ibu ini nalar, Bu. nalar Bu. Ya pakai otakmu yang sehat, nalarmu yang bersih, hati nurani yang jernih. Sekarang kalau Ibu mengatakan kami menyembah manusia, manusia mana yang kami sembah, Bu? Manusia yang naik ke sorga Manusia yang akan yang yang di dalam tangannya lah itu nasib akhirat Ibu. Bagaimana sih, Bu? Cornelius KC ini hanya klaim-klaim sendiri. Kamu jangan banyak omong. Ya, kamu sebutkan saja dalilnya di mana orang Islam itu menyembah kepada batu. Satu. Kalau kamu cuma menuduh seperti itu, nggak punya dalil dari dulu. Beberapa tahun yang lalu, udah puas saya itu. ya. Dengan umkris yang macam kamu ini, tipenya. Tapi satu pun dalil tidak ada. Tapi kalau kamu menjadi penyembah manusia, saya bisa buktikan kalau kamu ini avodazara. Bagaimana? Kamu terima enggak kalau kamu itu penyembah manusia? Penyembah anak Maria yang jelas, punya suku, punya ibu, punya silsilah? Bu, enggak perlu beny... pakai dalil, Bu. Kalau dibilang putar puterin batu, Bu, itu terlihat, Bu. Di TV-TV di mana-mana, Bu, ada gambarnya, Bu. Udah enggak pakai dalil-dalil lagi itu, Bu, ya. Enggak pakai dalil. <laughs> Coba kau baca lagi, C Kamu jangan banyak omong, ya. Thank <laughs> you. Aku bersyukur, kan aku minta Pak al -Yubi. aku kan minta sama Pak al -Ayubi. Yesus mengatakan, aku bersyukur Kepadamu Bapak, Tuhan Langit dan Bumi, mana ayatnya Mengatakan, aku bersyukur padamu Bapak Ya Tuhanku dan Allahku, engkaulah Tuhanku, akulah umatmu Mana ayatnya Ya, Ketika Yesus mengatakan, aku bersyukur Kepadamu Bapak, Tuhan Langit Dan Bumi, Bapak itu adalah Tuhan Langit dan Bumi, itu bukan Berkata, Bapak itu adalah Tuhan Maaf, aku minta ayat tunnjukkan-tunjukkan dan ketika itu juga Pak pa Al Ayubi harus Tunjukkan kepada diriku mana ayatnya yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi mana ayatnya Oke okay? kalau cuma ayat aku juga tahu tetapi kalau pembuktiannya mana ayatnya yang membuktikan bahwa dialah yang menciptakan Adam dan Hawa manusia pertama itu loh Bu eh, itu loh al ayubi Kapan saya nggak menggunakan dalat Ya, kapan saya nggak menggunakan nalar, ya kan? Apakah Tuhan dilahirkan dan terus mati? Ya, jam tiga sudah mengenaskan. Itu kamu layak kau sembah menjadi Tuhan? <laughs> Harusnya kau ada diri, Pak Kc. Ya, kalau di dalam imam. Maaf, ketika kamu jika kami menumbalkan manusia Manusia siapa yang kami tumbalkan Manusia siapa yang kami tumbalkan Maaf maaf, ma ma ma ketika kamu mengatakan Apakah kami tidak merasa berdosa Bagaimana kamu mengatakan kami merasa berdosa Sedangkan dialah yang menghapus dosa kami Sedangkan hukum alam Hukum Tuhan Yesus itu tu Hukum Tuhan itu Bahwa tidak ada dosa yang bisa dihapus Tanpa penumpahan darah Tanpa pengampunan Tanpa, uh, tanpa penumpahan darah Tidak ada pen pengampunan Tanpa penebusan tanpa penyelamatan, tanpa karya Allah itu tidak ada pembebasan manusia dari dosa. Bagaimana ente mengatakan bahwa kami berdosa? Oh, tidak. Justru yang berdosa itu adalah orang yang mengagung-agungkan manusia, yang mengkultuskan manusia bagai Tuhan, sama derajatnya dengan Tuhannya. Ketika uh, nabinya itu orangnya itu dipadi apa digambarkan uh, gambarnya langsung dipotong lehernya gitu kan, kepotong lehernya. Karena apa? Karena gitu agung nama manusia itu Nama yang mengaku bahwa dia menerima wahyu dari Allah Beda ibu, nggak sama seperti itu bu Tidak sama Tuhan kami itu adalah Tuhan yang datang menyatakan diri Menyelamatkan umatnya Dan membebaskan umatnya dari dosanya Bukan Tuhan yang kalian sembah Manusia yang kalian sembah Kalian puja-puja Lalu minta diselamatkan Mendoakan menyuruh umatnya Untuk mendoakan dia satu-satunya untuk selamat Lah kalian kalian itu bagaimana? Apa nasib, nasib nasib akhirat kalian itu bagaimana? Ayo. Nah, ini saya eh, bacakan juga ya, Bu. Ya, Bu ya. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 saya baca dari ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia Di ayat 40 Setelah tiba di tempat itu Ia berkata kepada mereka Maksudnya ia Yesus Berdo'alah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Di ayat 41 Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka Kira-kira sepelempar batu jaraknya lalu ia berlutut dan berdoa nah lalu ia berlutut dan berdoa Ia siapa Ya Yesus dia Yesus mak maksudnya yang berlutut dan berdoa katanya di ayat yang ke-42 ya Bapakku jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak lah yang terjadi Ya, ingat, bukan kehendak Yesus, tapi kehendak Bapaknya yang terjadi. Artinya, Yesus tidak memiliki kehendak. ya Melainkan, Yesus adalah manusia yang didekte oleh Bapaknya. Seperti itu, Bu Utik. Di ayat yang ke-43, Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ingat, Bu. Malaikat memberi kekuatan kepada Yesus artinya Yesus tidak memiliki kekuatan ya laulawalalah tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Bu di ayat yang ke-44 ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah Lihat di sini Yesus berdoa, berdoa kepada siapa berdoa kepada bapaknya bapaknya itu siapa bukan manusia tidak terlihat suaranya tidak terdengar tidak dilahirkan tidak pernah mati tidak berubah dan lain sebagainya dan lain sebagainya ingat mutih jangan bilang siapa-siapa rahasia ya ajaran Kristen itu Tuhan memperhalakan diri jadi manusia Tapi jangan bilang siapa siapa rahasia ya Oh jadi kamu mau menolak ya bahwa Yesus itu tersalib Dan dia itu adalah terkutuk tergantung di tiang salib Sesuai Galatia 3.13 Oh jadi itu bukan, bukan penembalan maksud kamu Itu hal-hal yang wajar gitu Manusia berdosa Tuhan yang menebus Manusia yang berdosa ya terus Yesus Yang kalian apa hanya kalian salib itu maksudmu hal yang biasa, jadi utusan Tuhan. Ya, hanya untuk dihinakan sedemikian hina sesuai dengan Galatia tiga belas. Wow, <totok> Anda bisa sehat enggak berpikir? Yesus mati di kayu salib itu bukan hal yang biasa bu, tetapi karena besar kasihnya, dia menunjukkan perkataannya, dia membuktikan perkataannya bahwa dia mengasihi umatnya, dia mengasihi anaknya Tuhan kami itu adalah Bapa kami bu, bukan majikan kami, dan kami ini bukan hambanya kami ini anaknya dan Tuhan kami itu adalah Bapa kami. Ketika kami mau mati masuk jurang, dia akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kami. Karena dia mengasihi kami, Bu. Jadi itu adalah merupakan perbuatan yang besar, bukan perbuatan kecil-kecil, Bu. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu adalah karya ketuhanan dan bukti bahwa dia mengasihi kami. Bukan cuma hoak seperti Tuhan Ibu yang mengatakan bahwa Tuhan Ibu maha pengasih maha penyayang. Tetapi Ibu yang masuk jurang. Akan dilempar ke neraka Tuhan ibu diam-diam saja Tidak ada bukti kasihnya Tidak ada bukti sayangnya Dia hanya menyuruh ibu cari selamat sendiri Dan tugasnya cuma nimbang-nimbang Gede timbangannya itu lho bu Dia punya timbangan ada berapa kardus itu bu Nah justru itu adalah klaim gitu loh, ketika mengatakan orang muslim itu menyembah batu Seharusnya ya ditunjukkan saja buktinya atau referensinya mana gitu Terus dari mana, dari keterangan di Al-Quran ya mana, sembahlah batu karena Allah itu adalah batu Membanyakan seperti itu gitu loh Nah sekarang apa hubungannya dengan mereka itu berhaji yang memang haji itu adalah sebagian daripada rukun Islam ya gitu dan lalu tidak sedikit orang orang haji itu yang tidak bisa menyentuh Kaabah. Lalu apakah mereka tidak sah gitu? <laughs> apakah mereka itu juga tidak menyembah Allah gitu? Nah, kalau bicara tentang bait Allah gitu ya. Bahkan di dalam kitab uh, Bible sendiri itu. Di dalam Mazmur 18 ayat 6. Daud sendiri itu berseru kepada Tuhan. Ya kan? Dia berteriak minta tolong. Lalu dia mengatakan apa? Ia mendengar suaraku dari baiknya. Nah apakah yang dimaksud dengan... E, apa permohonan tolongnya itu oleh Daud itu ketika dia di depan bait Allah itu adalah Allah itu di situ atau Allah itu adalah bait itu sendiri nah jadi kamu seharusnya itu pertanyakan dulu kepada baikbalmu gitu loh dan pesan saya tentunya ketika kamu mengatakan orang muslim menyembah batu yaitu kamu harus buktikan di dalam ayatnya nah sementara saya itu buktikan kepada kamu tentang apa itu bait Allah dan apakah bait Allah itu adalah Allah itu Nah, itu kamu harus tanyakan kepada Mazmur, ya, kepada Daud. Karena itu terdapat dalam Mazmur 18 ayat 6 sekali lagi ya, Mazmur 18 ayat 6. Nah, itu Daud itu berseru kepada Tuhan itu di baiknya di depan bait bait suci. Kan seperti itu. Nah, lalu ketika apakah ketika apa Daud ini mengatakan bahwa ia mendengar suaraku dari baitnya Apakah Allah itu di situ atau Allah Allah itu adalah bait itu? Nah, tolong silahkan dijawab. Ayah peduli, selama kamu itu tetap menjadi Kristen, selama itulah kamu pemuja manusia, penyembah manusia, pemuja idolatry. Ya, penyembah idolatry. Selama itulah kamu afadah Zara. Ya, paham gak? Jika Jika Yesus bersujud semalam-malaman kepada Allah, lukas 6 ayat 12, jangan kamu katakan dia adalah Tuhan. Berarti apa yang kamu sembah selama ini itu adalah berhala. Yang berwujud manusia yaitu Yesus Pembohong Jangan coba-coba menggunakan Filipi 1.18 Saya bacakan lagi dalil bu Ya Di Yohanes pasal 20 Ayat yang ke Keberapa ini Yohanes pasal 20 Ayat yang ke 17 Saya bacakan bu ya Kata Yesus kepadanya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 Kepada Allahku dan Allahmu Ingat Yesus bukan Bapak Yesus bukan Allah ya. bosan ya ngasih tahunya ya Itu kan kamu tulis sendiri Kamu baca sendiri bahwa Yesus Menyuruh Maria Magdalena Untuk pergi kepada saudara-saudaranya Yesus dan bilang seperti itu bahwa Yesus akan pergi kepada bapaknya saudara-saudara Yesus dan bapaknya saudara dan bapaknya Maria kepada Allahnya saudara-saudara Yesus dan Allahnya Maria. Itu kan uh, Yesus menyuruh Maria pergi berkata seperti itu. Bukan Yesus akan pergi kepada uh, kepada Allahnya Yesus menyebut Allah itu Bapa dan pergi kepada Bapa itu kan sudah jelas dikatakan sebelumnya sudah diyakinkan oleh Yesus bahwa pergi kepada Bapa itu adalah bahwa Dia akan kembali ke sorga menyediakan tempat bagi kami umatnya di Yohanes 14 itu jadi nggak bisa kamu mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan Yesus punya Bapa Yesus punya Allah karena Yesus pergi akan pergi kepada Bapa itu adalah bahwa Dia akan kembali ke sorga dan menyediakan tempat bagi umatnya. Jadi ngawur aja kamu itu ya Al-Ayubi Nah itu, kamu gak jawab pertanyaan saya Kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya Saya bertanya, mana pernyataan Yesus ketika dia berdoa Dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, aku menyembahmu Tolonglah Tuhanku, tolonglah aku umatmu Aku minta pernyataan seperti itu Yesus berdoa kepada Bapaknya ditulis itu Bapak penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi Bukan Yesus berdoa kepada Tuhannya Tuhan pencipta langit dan bumi, oh tidak Aku minta kamu tunjukkan kepada diriku Kamu gak bisa jawab kan, tidak bisa jawab Mana-mana ini, kamu ke mana-mana? Kamu menjadikan dalil bahwa Yesus berdoa. Emang, kenapa Yesus berdoa? Dia berdoa dalam kapasitasnya, namanya manusia. Dia sudah menjadi manusia, tetapi dia berdoa kepada Bapaknya. Oke, okay? Bapaknya bukan kepada Tuhan-Nya. Oke. Okay? Ibu, Afodasara, Afodasara Sendirinya gak bisa kasih tahu ke saya Apa yang ibu lakukan Ketika ibu putar-putar batu Ketika ibu cuci kaki, cuci tangan Ketika ibu baca-baca ayat Bagaimana mantra Ketika ibu melakukan ritual sek dalam penyembahan Ketika ibu berkiblat Ketika ibu berpuasa Ketika ibu apalagi itu Pakai-pakai pakaian penyembahan Bagaimana ibu? Bagaimana itu bu? Bagaimana? Apa yang ibu lakukan dengan begitu bu? Ibu datang kepada satu objek, ibu putar-putar, ibu nangis-nangis di situ, oke? Okay? Bagaimana ibu tidak bisa menjawab pertanyaan saya? Kenapa ibu mengatakan yang seperti itu bukanlah berhala? Sedangkan apa yang ibu lakukan itu tidak ada satupun yang kami lakukan. Lalu kami mengatakan ibu mengatakan bahwa kamilah berhala. Ibu ini berhalusinasi, oke? Okay? Melawan kebenaran, melawan fakta, oke? Okay? Apa masih kurang jelas? Matius 11 ayat 25. Aku bersyukur kepadamu, Bapak, Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapaknya. Bapaknya itu bukan manusia. Bapaknya itu tidak berubah. Bapaknya itu tidak terlihat. Bapaknya itu suaranya tidak bisa didengar. Ya? Itu di Yohanes 5 ayat 37, Bu. Ya? Eee, di Lukas 22, ayat yang saya bacakan tadi, Ya, yang mem memiliki kehendak itu adalah Bapaknya. Kalau Yesus tidak memiliki kehendak. Kehendak yang terjadi itu adalah kehendak Bapaknya. Jadi yang Tuhan adalah Bapaknya. Kalau Yesus kan bukan. Yesus kan bersyukur kepada Bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya adalah Tuhan langit dan bumi. Kalau Yesus, bukan. Buktinya apa? Yesus berdoa. Yesus bersyukur. Ya kan? Jadi kesimpulannya adalah Yesus bukanlah Tuhan. Ya, Yesus bukanlah bapaknya Karena bapaknya akan tidak terlihat Suaranya tidak ter terdengar Sedangkan Yesus pada masa itu Pada masa beliau masih hidup Yesus terlihat dan suaranya terdengar ya Kesimpulannya adalah Yesus ini nggak jelas Tuhan di mana Karena penguasa langit dan bumi adalah bapaknya Ya kan? Bapaknya itu artinya penjelmanya Pak Penghususnya Pak Bukan Tuhannya Bapak dengan anak itu adalah firman yang telah menjadi manusia pak Ya bapak itu adalah firman yang adalah Allah yang telah menjadi manusia Jadi bapaknya buat Yesus itu adalah penjelmanya pak Bukan Tuhannya pak Sorry Nah sekarang saya bacakan lagi dalil ya Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis Dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak. Nah itu dia. Jangan kamu bilang sekalipun dia adalah hamba Tuhan, umat Tuhan. Tidak, dia adalah anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi Bagi semua orang yang taat kepadanya Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah Menurut peraturan Melkisedek Jadi ketika dia dia berdoa Dia itu berlaku sebagai uh, sebagai imam Karena dia sudah datang menjadi manusia Yang kamu ngomongin ini adalah semua uh, Tata cara, semua uh, kodrat Yesus sebagai manusia dan kamu tidak bisa jawab saya di situ dikatakan dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya Oke okay? Yesuslah pokok keselamatan yang abadi walaupun dia itu berdoa karena dia sudah jadi manusia dan sebagai imam Sorry ayatnya ada kamu sendiri yang memaksakan memaksa memaksa bahwa Yesus itu adalah manusia ketika dia berdoa kamu nggak tahu dia berdoa dalam kapasitas sebagai anak Allah. Sekarang aku mau nanya kepada dirimu, apa sih yang Tuhan kamu lakukan untuk kamu? Apa sih? Apa sih karyanya itu buat kamu? Apa? kalau mau apa mengatakan orang Islam itu sirik buktikan dalilnya. Ya, kalau Nah, ini dia ini kebodohan Tante Uti udah mulai nih. Lanjut Tantuti, lanjutkan kebodohan Tantuti. Al-Ayubi, Al-Ayubi Nih, tak bacain ya Tak bacain Yohanes berapa? Yohanes 20 ya Yohanes 20 itu mengatakan seperti ini ya Mengatakan seperti ini ya Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah Nah itu kan Pergilah kepada saudara-saudaraku Dan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada bapakku dan bapamu. Kepada Allahku dan Allahmu Nah itu dia Yesus menyuruh Maria Magdalena Untuk ngomong seperti itu Maria Magdalena mengatakan bahwa Yesus akan pergi kepada Bapamu Bapaknya saudara-saudara Yesus Dan kepada Bapakku Bapaknya si Maria kepada Allahmu, Allahnya saudara-saudara Yesus dan kepada Allahku, Allahnya Maria. Itu konteksnya. Dan di situ pula tidak ada dikatakan bahwa aku akan pergi kepada Tuhanku, Penciptaku. Allahku yang aku sembah itu sebagai umatnya. Oh, tidak ada. Yesus akan kembali kepada Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berkuasa dalam kekuatan ke, ke apa, Kejayaan, kemuliaan sebagai Allah Bapa. Karena pergi kepada Bapa itu dikatakan oleh Yesus, "Aku akan pergi ke situ," ya. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian tentu aku menyatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di mana aku berada kamu pun berada Oke okay? Mana ayatnya kamu tidak bisa jawab Pernyataan Yesus yang mengatakan Aku akan pergi kepada Tuhanku Cepat jawab oh ya Sudah ya Sudah ya Saya sudah katakan sering dengan kamu Tidak mungkin seseorang itu Berakal sehat dan di waktu yang sama Dia seorang Kristen Paham Ya di dalam Al-Quran apa yang kamu sembah itu Adalah Sesat Ya. Laqad takafara alladheena ya bani ya bani Terus dilanjut ayatnya itu, ya. Paham ya Nah Kamu kalau mau membaca surah Ya Maryam Ya lanjutkan di ayat 72 nya Kenapa kamu takut membaca ayat ayatnya yang 72 Apakah kamu tidak Mau menerima kenyataan Bahwa orang kafir seperti Kamu pemuja Yesus musyrik Ya, syirik kafir seperti kamu ini masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Khadidina Fihab, dan pembohong kamu. Ibu Jamalia, bagaimana ibu tidak bisa menjawab pertanyaan aku, Bu? Bagaimana ibu? Ibu mengatakan bahwa kami penyembah berhala, tetapi mana kriteria penyembahan berhala itu yang kami penuhi? Oke, mana kriteria penyembahan berhala itu yang kami penuhi dan mana kriteria penyembahan Tuhan yang tidak ibu yang yang, yang, yang tidak kami penuhi? Oke, okay? justru penyembahan penyembahan berhala itu ada di pihak ibu bukan? Semuanya ada terpampang di depan mata, diputar putar. Ada satu objek yang kalian putar putar kan? Kalian berdoa berdoa di situ, kalian menangis di situ, putar putar di situ. Bagaimana kamu mengatakan bahwa itu bukan penyembahan berhala? Lalu kami tidak melakukan itu, Kamilah yang melakukan. Ibu ini bagaimana sih bu? Putar balik. dalil ya orang Islam itu? Dijamin oleh Allah ke surga Manusia berhala, manusia mana Kamu tunjukkan kepada saya Kalau ada manusia yang hidupnya Kekal, dari kekal sampai kekal Yang pernah datang menjadi manusia, lalu dia Kembali kepada kekekalannya Dalam wujudnya yang sama Seperti dia naik ke sorga, oke okay? Tunjukkan kalau yang begitu adalah manusia Tunjukkan, lalu ketika Kamu mengatakan bahwa kami penyembah berhala Lalu, mana ritual Penyembahan berhala yang kami lakukan Seperti contohnya adalah berkiblat Contohnya adalah putar Putarin satu objek Objek yang adalah berhala itu sendiri Berupa batu, berupa pohon, berupa gunung Lalu ada ritual cuci kaki, cuci tangan Sebelum penyembahan kepada berhala Lalu ada puasa-puasa sebelum penyembahan berhala Lalu ada mantra-mantra Ayat-ayat suci yang dibaca bagai mantra Lalu ada apa lagi? Ada pemotongan hewan-hewan Penyembahan korban-korban darah-darah yang tertumpah yang diserahkan kepada berhalanya, ketika kamu mengatakan "kami menyembah berhala" dan kamu tunjukkan salah satu saja dari ritual penyembahan berhala yang kami lakukan, silahkan-silahkan orang penyembah berhala itu mereka Berkiblat, mereka putar-putar, mereka menangis di situ, mereka potong-potong hewan korban, lalu mereka melakukan ritual seks. Oke, okay? tunjukkan di tempat kami di mana ada ayat kami yang menentukan menetapkan bagaimana berseksek, oke? Okay? Tapi itu haram Pak c. Ya, Buti. Bu Buti ini kan seperti Hindu ya. Menyembahkan Krishna, Ibu menyembah Yesus. Itu mau lari ke mana? coba Ibu Buti? Yang mengatakan bahwa yang ditumbalkan sebagai manusia itu adalah Yudas Iskariot. Tunjukkan ayatnya yang menulis bahwa Yudas Iskariotlah yang digantikan. Dan di mana di dalam ayatmu, di dalam Quranmu yang mengatakan Yudas Iskariot, Iska, uh, Iskariot itu menggantikan posisi Isa. Oke, okay? tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ada nama jelas ditulis di situ. Oke, okay? jangan ngawur, jangan asal japlak. oke. Okay? Ya terima kasih teman-teman untuk atensinya Jadi kesimpulannya adalah Orang Kristen tidak melakukan ritual penyembahan berhala Seperti putar-putar batu ya kan Tidak ada ritual seperti itu Yang dituduhkan kepada kita bahwa kita menyembah berhala Justru tidak ada satu pun kriteria penyembahan berhala yang kita lakukan Justru ada di pihak Ibu Jamalia Tuhan Yesus berkati